Bilal Bang <SILENCIO> <SILENCIO> <benar, ira>, <SILENCIO> <SILENCIO> ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tika. Orang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya selalu cakap Jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke sebelum kita lanjut ke videonya Saya di sini ingin meminta maaf sedikit cuy ya Tentang video yang kemarin saya reaksi Tentang Ustadz Yemshul Debat Yang part keduanya itu Audionya rusak cuy Setelah selesai record seperti ini cuy Saya langsung di proses editing Setelah saya cek audionya Aduh gila Ternyata rusak gitu ya saya nggak sadar ternyata kejadiannya seperti ini cuy, korang bisa lihat ini, mic saya seperti ini, nah ini sini kan warna hijau, ternyata setelah saya cek dia seperti ini cuy, saya padam ya, seperti itu cuy, saya nggak nyadar karena posisinya kemarin dia ke bawah seperti ini, jadi saya nggak lihat gitu cuy, aduh Semuruh umur selama saya menggunakan mic ini, barusan kejadian seperti itu cuy. Aduh, saya kayak gimana ya? Sakit hati, kenapa? Saya enggak, tengok dari awal gitu ya yaitu salah saya juga sih cuy nggak bisa disalahkan gimana karena memang salah saya juga nggak memperhatikan baik-baik gitu ya Audionya seperti apa ini dah Audionya udah masuk ke atau gimana gitu cuy <laughs> Saya nggak mereaksi eh, part kedua itu lagi cuy Sebab saya sudah reaksi Jadi kalau saya reaksi ulang Kesannya kayak apa namanya lain aja gitu ya kayak nggak real lagi gitu cuy ya jadi saya akan menutupi part keduanya itu dengan mereaksi Ustadz yang lain lagi cuy ya di sini saya akan mereaksi Ustadz yang dijuluki ustadz Bollywood gitu cuy ya. Yang mana nama ustadznya adalah Ustadz Haslin Baharim. Cuy, saya sangat tertanya-tanya, cuy, kenapa ustadz ini bisa dijuluki Ustadz Bollywood gitu, cuy. Sebenarnya video ini sudah lama saya download, cuy. Ya, saya di sini uh, waktu tahun 2000 berapa itu cuy saya sudah download videonya cuy beberapa bulan yang lalu lah cuy ya saya download videonya dua gitu ya karena ini salah satu requestan yang cukup banyak gitu ya pada beberapa bulan yang lalu gitu cuy waktu awal-awal saya mereaksi Ustadz Camsul debat juga gitu ya seperti biasa cuy kalau kita mereaksi Ustadz yang baru lagi jadi saya harus beradaptasi juga gitu cuy ya saya harus beradaptasi logat apa yang digunakan semoga Ustadz kali ini nggak terlalu menggunakan bahasa yang cukup sulit gitu ya oke langsung aja kita ke video yang pertama cuy ya. Jom kita tengok videonya. Oke okay, di sini videonya udah siap cuy. Saya ambil dua video cuy sekali lagi. Yang video pertama itu judulnya suami istri enggan miliki ramai anak ya. Yang kedua itu adalah azan yang seram. Oke okay, langsung aja dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Bung. Apa kata bahagia Wala takunu Kerahbaniyatin Nasara Eh Jang... Dia... Dia... Ustaz tadi nyanyi Atau tapi kuah? Beda je ju... Tunggu saya ulang dulu ya. Saya gak fokus Apa kata bahagia Wala takunu Naji ni rahban niatin logatnya... jangan kamu jadi macam orang jaga rahib kristian mereka langsung tak kahwin pederinya pun tak kahwin yang di pederinya pun tak kahwin apa sih pederi pederi itu apa ya apa kata nabi wala Oh, saya saya sedikit paham sekarang cuy Kenapa dikatakan Ustadz uh, Bollywood Karena setiap Ustadz uh, bersalawat atau memberikan hadis seperti ini Dia alunan-alunan uh, nadanya itu kayak nyanyian Bollywood Benar gak nih? <laughs> Kalau salah tolong dibenarkan cuy <laughs> Jangan jadi perempuan-perempuan nasara dekat oh, gereja perempuan. mereka tak kawin. Nabi kita kata, "Tazawajul Waduda," kawin dengan orang yang saling cinta mencintai. Bila dah cinta, kawin kamu al-waluda yang rajin beranak. Ulama kata macam mana nak tahulah perempuan tu beranak tak beranak? Hang belum kawin hang tahu macam mana? Ampun pandai Tunggu tunggu tunggu. Logat yang digunakan kalau enggak silap ya, kalau enggak silap ini macam logat yang digunakan siapa ya? Oh, Pak Kudi, Abang Rupi cuy. Kalau enggak silap ya, kalau tak silap. Hang hang, hang hang hang hang macam mana gitu. Jadi yang digunakan itu bahasa Perak ya. Eh, logat Perak. Maka ulama kata dua cara, yang pertama tengok keturunan dia. Anak ramai macam saya. Anak saya baru tujuh orang Oh baru tujuh orang Isteri tak bolehlah lawan orang sebelah <laughs> oh, Ustaz Azhar Gua baru nyadar pada Ustaz Azhar cuy. Silak, silak, silak. Dia silak. tangan saya ni dia tekah sikit Anak hamba baru tujuh, tujuh orang, orang Isteri seorang Mak saya Mak mentua my mother in law ustaz saya ustaz, ya. Adik beradik mak mentua saya Dua puluh satu orang one mother one father is not godfather one father one father one mother bendonya yang Jawa juga ya meninggal sebelah kan subhanallah semoga mak alishurgalah tuan nak ceritanya apa dia tengok ulama kata ni tengok keturunan banyak banyak anak tak satu yang kedua tengok perempuan yang sebelum dah ada anak banyak dengan perkahwinan yang lalu maknanya al janda wal balu <laughs> <laughs> Faham tu Paham tu Paham nak Paham. Jadi dalam bersekulian Maka persoalan di Barang siapa yang pandai kata Okay One upon a time One morning Saya Gabung-gabung bahasa hander, yang digunakan dia Okay Lu anak berapa Anak baru 2 Kahwin berapa tu Selal 27 <laughs> Logik China lagi Anak banyak sikit Apa salah Sekalang semua Sekalang. Balang ekspensif Banyak tinggi Sekalang balang banyak tinggi Education planning Banyak tinggi Ni macam mana satu bulan Satu ribu oh. Oh, tak, tak. Sebab apa? Sebab dia tak nampak Akidah kita Wala taqtulu Auladakum Min khafsyati Imlah Kok jangan Usa, dalam bahasa arias. kita Bagus budak siap. jangan kamu rusing dengan ada usta. anak kamu ramai dalam bahasa bunonglah lah tapi nak simak korumnya jangan rusing don't worry about your sons and daughters why nah nu wa iyyahum <tos> kamillah yang bagi rezeki dekat kamu dan kami bagi rezeki dekat mereka tonton for example for example ketika saya mula kahwin saya mengajar kat balai dakwah jeram hmm. ada seorang anak murid itu aku kahwin dengan dia <laughs> jelas iyalah ustaz misali kenapa <laughs> jangan jelas oh murid yang dinikahi muridnya tunggu saya kayak kaya tak fokus iyalah ustaz misal oh, balai dakwah jeram Ketika saya mula kahwin, saya mengajar kat balai dakwah jeram. Ada seorang anak murid itu, aku kahwin dengan dia. Oh murid jahat. Ialah Ustaz Misali. Nampak <SIL bird> jangan jelas. Sambil mengajar, sambil tanah elu. <tindos> kahwin. Tuan-tuan-tuan sekalian, mula-mula tahun pertama gajiku 300 ringgit. Anak aku lahir yang pertama gaji 350 ringgit. Anak yang kedua gaji baru naik 400 ringgit. Tapi hidup tak pernah sempit. Oh yeah. <laughs> <laughs> tak ada masalah. Oh yeah. Kenapa dia? Sebab ni. Ap huh? kedil kandar naik pagal naik. Jika ap ini ini ini ini tak ada masalah kenapa dia sebab ni ap kedel ke andar nahi pagal nahi pagal jika aap kedel ke andar bahut bahut pagal aap kya bila dalman da rosak you buat menatang apa pun Tuhan terima tak oh saya sudah tahu cik kenapa di katakan ustaz bollywood sebab ustaz dalam berceramah mungkin sering mengutarakan atau menggunakan bahasa-bahasa India atau uh, lantunan-lantunan nada-nada Bollywood gitu ya. Kalau enggak salah, cuy. Ini hmm. baru-barusan, cuy. Allah kan? Sebab tu Nabi kita kepada la yastaqimu. Nah, Imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman takkan lurus himatkan cantik sehingga lurus dan cantiklah apa yang ada dalam hatimu makna apa dia yakinlah ini kerja al Allah kenapa nabi nak anak banyak sebab anak ubahi aku rasa megah rasa bangga rasa seronok rasa happy sebab umat yang paling ramai di kalangan para ambya siapa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada mana-mana Melayu Islam yang dia mengaku Islam, dia kata cukup anak tiga. Ini salah akidah mereka. Oh, oh. tentang jangan ada umat main. Ada orang kahwin sampai sahabat okay. saya. Okey okey okey, saya sedikit memahami di sini, Cik. Saya ini, Cik, satu pertanyaan saya memang agak sensitif untuk saya tanyakan kepada uh, Sahabat-sahabat atau teman-teman yang ada di Malaysia gitu cuy. Karena begini, saya pertama kali tengok ada uh, salah satu subscriber yang anaknya itu kayak tangga gitu cuy. Dan saya berpikir begini cuy, saya kan sudah dari awal semenjak menikah, saya kan uh, berniat untuk mempunyai dua anak. Ada yang saya lihat itu masih nikah muda dan sudah mempunyai anak empat anak lima yang nggak jauh dari ini cuy, e, jeep sepatu saya kan selalu lihat juga Instagram dari jeep sepatu dan jeep itu wah cepat juga ya untuk e, ini apa e, mempunyai anak lagi gitu cuy ternyata ajaran yang dicakapkan ustadz lah yang ya yang mengatakan seperti itu cuy ini yang saya nggak tahu cuy saya baru satu gitu cuy saya baru satu Semasa saya belajar dekat Pakistan dulu eh? Dia bin sampai sahabat saya Semasa saya belajar dekat Pakistan dulu Dia balik oh, dulu daripada Pakistan. saya 5 tahun Dia kawin dulu daripadaku Sampai hari ini Berarti Ustaz ini ada keturunan-keturunan Ini kali aja ya uh, Bollywood Aduh Masih banyak pertanyaan sih sebenarnya cuy ya? Masih tanda tanya banyak Tentang Ustaz ini cuy ini... Belum anak dikurniai Maksudnya. Tengok anak orang Terbayang-bayang Anak sendiri eh? Akhirnya ambil anak angkat Dah 30 tahun kahwin, tak dapat. Kalau bahasa katil dengan tilam tu sebut Jenama apa dah tak bertukar <tuk> Sampai kan tempat kandah jenazah Jadikan katir sebab jumpa bomoh kata ambil khanda papan khanda jenazah tu lapik di bawah dia ustaz pun buat juga <laughs> sebab apa? dia punya kepala hutak sebab <laughs> nak kepala dapat aku, kepala hutak aku tuan -tuan. dan persoalan bagaimana hari ni macam kami ustaz-ustaz ni supun-supun ni pun pantang aja ngendung <laughs> <laughs> itu anak tujuh tu anak tujuh tu kerana ceramah banyak Contoh-contoh lah eh? kan Ini teramanya. tidak mengatakan mana-mana pihak <coughs> Tapi sahabat-sahabat tak rasa Padan muka ah, <coughs> Contoh masalah Sebab apa sebab Maka terbaca satu makalah dia kata Tujuan kerana Allah nakkan dunia ini ditakbir oleh Khalifah yang bernama orang Islam Yes Itu je antara poin ulama' sebut Kalau kita sedikit Kalau kita minoriti, How to get the power Tuan-tuan Oh dia kata Nabi tak ramai pun Itu lain cerita Lepas tu Nabi nakkan falsafah hidup Nabi For the future Fil mustaqbal. Mesti ramai, tengok-tengok tengok. Tentu tengok, tengok. cuba tengok Dekat sana pun ramai Sini pun ramai Sebab pertanyaan Tuan Nabi megah kita ni ramai Sebab ulama kata Kerana dunia ini Allah janjikan Khalifahnya ialah orang-orang yang sembah dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa so, yang merencatkan perancangan Nabi ini hmm. maka bermakna dia telah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat ni insya-Allah. Jadi saya tak nak kat biru, saya nak kat hijau aje. Huh? Jadi saya berhenti setakat ini. Maka saya dalam keadaan kehijauan dan bukan dalam kebiruan. Ana. <laughs> kehijauan kebiruan. Ada 5 minit lagi ustaz. Tak apa sebenarnya saya dah bagi lebih 5. Baru baru bagi kad ni rupanya Upa ustaz faham sebenarnya Sebenar alhamdulillah. Saya eh, dah selesai cuy. Waduh ternyata singkat banget. Saya fikir tadi durasinya panjang cuy. Oke okay, langsung aja kita ke video yang kedua yang mana judulnya itu adalah azan yang seram. Wah ini. Ini menarik ini azan yang seram. Jadi pembahasannya pasti kelakar cuy. Oke okay, langsung aja 32. Paksa Natan Baca lirik mu tak nampak Menang Pasal apa? Suara Tuhan bagi eh? Sebab itu so, orang yang berdering Kita tengok Quran ya. Tengok Imam Alhamdulillah ya Ar-Rahman Ar Ar Ar rahim Maliki Yawmiddin Suhu. Iyaka na'bud Wa Iyaka nasta'in Indina Siratan Ustakim Dengar sedang lah kayak apa ya denger lantunan-lantunan seperti itu kayak Ada di masjid yang besar gitu ya Dan suasananya sejuk gitu Wah. Atau mic-nya ini Ustadz yang gunakan mic ini yang memang bagus apa saya audionya gitu cuy ya Pokoknya kedengarannya kayak di apa? Di Mekah gitu cuy Kayak TV TV, tengok siapa baca. Contoh ni lah. Ini kalau Allah, kita berat. Belakang tengok Allah macam bila ni. Kalau majik ni cantik tapi bilanya tak bagus. Pegawai Allah. bunyi macam formula war sepang tukar dia pergi orang lain lagi-lagi ni apa tak sedar bayar duit bilan kedekut 400 sebulan bayar lebih orang oh, nak panggil imam sedap-sedap Allah Atau dalam masjid kat tu gimana kok kayak serasa di Mekah gitu. Tunggu. saya Saifran lagi sih. Enak banget dengar sini sih. Nyaman banget gitu Apa kayak sejuk di hati gitu. Macam formula warna sepang, Nampak tukar dia pi orang lain. Depeng orang-orang lain. Apa tak sedak bayar duit bilal kedekut 400 sebulan. Banyak. Banyak. Oh nak panggil imam sedap-sedap banyak Allahu Akbar Allahu Akbar. Banyak 2000. Tu oh, weh. Banyak terkeluar lidah. Banyak 200 tweet. Oh kena bagi ceramah ustaz. bukan kata ustaz tu gila duit apa pikir lah apa ingat senang ke suara tu yang bagi apa bantulah dia ini Pak Imam naik kancin kadang-kadang naik kereta Opel kadang-kadang engine tak bunyi kereta berjalan sebab orang tolak celaka Pak Imam bunyi nampak dah tengok pakai tengok pakai Camry yeah. ha. apa dengki ke ngalahkan dia pakai Camry dia ustaz bagilah dia senang tak apa. Betul, betul, betul. Aku tak banyak aku pakai moss je. Ya, kata kecil-kecil dia kecil C200 compressor. Alfas biji insya-Allah B1700 kena on the way nak mari ni. Dia orang bagi. Dia terus tak pakai ustaz kita bayar ustaz. Alhamdulillah. Apa salahnya kaya salah. Ha, contoh contohlah Bukan dia mengharap Memang tak boleh harap ha, kan? <laughs> nak, nak cerita benda ni tuan, tuan Ada majlis perak Bang budak lari tu Subuh Cuti sekolah Kawan kita hantar balik kampung di perak Di belah kampung Budak-budak ni kat bandar Hari cuti sekolah pi masjid hmm. Tu Tu orang kata apa nak jadi alim Pergi kat Pekamsah Tu banyak lah kerja agama Kat kampung tak ada Tak hidup Orang kata Dulu nak pergi kampung nak karut dalam pekan pula bagui kat kampung pula orang tak mengaji yang mengajak dia pun pek mata macam sepemen kita buka kitab kitab menangpah ni ha, buka kitab menangyai ada pun nikah ni benar seorang yang datang semua dah menikah habis tuan-tuan da, menopos lah mari Adapun bagi orang perempuan hate. Nak tangan hate ni. Mana ada hate dah. Semua datang bakal-bakal jenazah berlaku. Contoh <tuk tuk tuk> dia. <tuk ceritilah. Apa tuk ini mahjur. Oh, Bukan pasal apa. Sekali-sekali. Tuan-tuan. Budak tu dengar pergi masjid. Azan pukul 6. Dia pergi 5.50. 5.55. Naik gara. Ya, kan? Saya nak sampai tengah-tengah jalan tu. Bilal bang. Budak nak lekhe? Bukannya semangat malah lari? Imam Ma tu, jangan <SILENCIO> apa-apa nalekhe, bapak Imam nih eh hey, aku jadi imam lah bro 8 tahun 1998 to 2006 gaji sebenar kata tolak reta tolak rumah tak dapat tolak reta tak berdosa tinggal 3 kata anak aku nak makan KFC pukul bohong anak aku jangan makan mereka punya buku ya <laughs> anak pun bodoh orang tidur saya cakap bapak <laughs> pasal betapa, duit betapa, tak ada orang tuan nak cerita nak bagi tahu orang jadi imam tentang, tak nak pangkat nah. tak nak tuntutan kena naik martabat dia orang betul budak-budak ni patut AJK macam masjid taqwa ni banyak mana masjid taqwa ni masya-Allah jadi sumber reference kepada masjid-masjid yang lain budak-budak budak main masjid jangan larang buat tempat khas permainan kanak-kanak di masjid ni beliin dulu boyan cungke jangan ngebilang Imam lagi main <laughs> ngalung ya tahu, tahu oh udah habis sih ada sayang banget ya singkat banget padahal kita baru ingin menikmati gitu sih sumpah video yang kedua itu kelakar banget ya banyak cerita cerita di situ yang memang kayak apa namanya kayak stand up comedy tuh kelakar gitu ya contoh Imam Jangan sampai di situ di masjid buat untuk permainan anak-anak yang ditakuti imamnya juga di situ gitu main-main itu ngakak parah gitu ya dengan azan yang tadi tuh saat budak-budak naik basikal kebak naik basikal tadi atau jalan ke posisinya seperti seperti ini dan azannya tiba-tiba menakutkan dia balik apa putar balik gitu sih, aduh yalah sayang banget ya durasinya pendek banget ya. Emang gak ada yang durasinya panjang gitu ya Ini saya dapat video ini sebenarnya dari teman-teman Karena view-nya banyak mungkin cuy ya Karena ini yang paling kelakar makanya dikirimkan kepada saya Dan saya download gitu ya Ini sudah lama saya download ini cuy videonya Dan eh uh, video yang pertama di situ gak terlalu banyak yang kelakar ya Seperti layaknya Ustadz-Ustadz Lupa Ustadz, Ustadz yang lainnya ya Cuma di situ saya uh, sering mendengarkan Ustadz melantunkan atau mengeluarkan uh, hadis tapi dengan nada yang sedikit berbeda berciri khas gitu ya, menggunakan nada-nada uh, nyanyian-nyanyian uh, Bollywood, lagu-lagu apa namanya, Bollywood gitu cuy dan di video kedua inilah saya baru tahu, ternyata Ustadz ini suaranya bagus cuy ya entah itu tadi saya, saya termenung sambil berpikir itu mic-nya yang menggemah bagaimana bagus banget didengar atau memang suara ustaz bagus kah. Kayaknya sih bagus suara ustadz sih cuy ya. Kalau micnya kan tinggal ditambah gemah gema sedikit sudah bagus gitu cuy ya. Oke, okay, ini adalah kali pertama ya first time saya mendengarkan ceramah atau e melihat Gitu ya, ceramah Ustadz, Ustadz Aslin Baharim, cuy. Ya, Ustadz Aslin Baharim, ya, yaitu yang dijuluki Ustadz Bollywood. Dan memang, ya, kalau menurut saya pribadi, ya, kalau saya salah, Tuhan dibenarkan, cuy. Kayaknya Ustadz dijuluki Ustadz Bollywood itu sebab Ustadz selalu memberikan nada-nada hadisnya itu dengan logat atau nada-nadanya itu lantunan lagu-lagu eh, Bollywood. Dan tadi ada Ustadz juga tadi bercakap apa Menggunakan bahasa India gitu ya Bahasa India di video yang pertama cuy Dan kayaknya sih memang ini Ustadz Ada darah-darah India ke? Atau gimana? Tapi kalau saya lihat dari muka Saya malah berpikiran langsung mengingat Ini cuy apa namanya Johan gitu ya Gak tahu tiba-tiba Tiba-tiba aja Mengingat Johan gitu ya Lawakan-lawakan Johan Uh, suara Johan yang cempreng meniru bahasa Cina bahasa India lah Saya ingat apa namanya lawakan Johan sih <laughs> Kalau lihat-lihat tampang ustaz saya teringat Johan gitu ya Itu pendapat saya pribadi sih cuy ya Oke okay, dan sebelumnya saya berterima kasih buat korang yang uh, memberikan saya video ini Sekali lagi mohon maaf Saya nggak bisa meneruskan ceramah uh, ustaz yang part keduanya itu cuy Saya minta maaf banget Sebab ya kita nggak tahu cuy tiba-tiba aja audionya ini saya sudah lihat sekelihatan di kamera ini saya arahkan ke atas supaya kelihatan hijaunya ini cuy takutnya merah lagi saya ber... bayangkan cuy satu jam itu video dari Ustadz yang 4 ke kedua itu nggak ada suara saya nggak ada suara saya cuy, aduh. oke okay, sekali lagi terima kasih banyak buat kurang semua kalau memang suka dengan video ini silahkan di like di share kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan semoga koran terhibur. Sekali lagi, saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.